imal licin sih. Kita yang jalan juga susah. Oh, ya Ih, cu cu cu. ada bagusnya motor. Hah? Licin. Licin coy. Dingin. Ngap, coba pakai full face. Susah napas. Eh, kena. Loh, enggak. Kalau jalur semua aja. Kalau jalur kering, Ampun, Ma. saya habis, Ma? Petrusale, Petrusale. nggak kelihatan apa-apa besok pagi baru kelihatan mah kita lanjut lupa. besok pagi lagi aja ini lagi makan masak mie udah bangun tenda tuh. guys riko tulang guys tadi <tuk> muter lagu jadi takut masuk songnya jadi kena copyright nanti <tuk> takutnya ini si ini muter lagu, lagu dangdut ntar kena copyright, Cok. Koplo, yoi. Ini malam minggunya jomblo ini. Iya, jomblo ini, Kasian. Yang lain ngapelin pacar ke rumah, yang menyatu sama alam, Cuk. Nyatu, kita. Mas, jomblo, Mas. Jomblo, Mas. Di sana? Oh, jomblo pasti. Tuh, saking menyatunya sampai warnanya sama, Cuk. Bukan aku, lo, yang bilang. Ya, enggak, diri sendiri, sendiri, -sendiri lo. Mas, jomblo, kalau ini enggak, tadi, mah di vece, Iya dipete sama ke pacar nih. <laughs> langsung dia mah enak buka WA ada yang VC kita, kita. Iya. chat ah, grup any buka WA chat grup yang di atas dia mah chat pacar yang di atas ini Bipaku. chat chat grup WR kasih paku co. WR owner jabodetabek apa benar grup WR <laughs> <Jabodetabe>. <laughs> <laughs> <laughs> Masuk dia, iya masuk dia, masuk aku, grupnya W sampean. Iya, wow, ini mas <laughs> pakai CRF masuk grup W R, gak apa-apa. <laughs> Saya dia... aslinya punya WR gitu, bang. No. di apa bonus. Cuma di decal Honda ya? Yeah, iya, gitu. okay. enggak apa-apa. mesinnya rolling CRF, oh, mesin rangkanya CRF, mesinnya W R. Cukup dan itu ori, sendiri Iya, iya, biaya iya, iya, kita baca punya Mas Arul guys, yes, jangan tersisa. lupa like, comment, dan subscribe ya. Api, apa the... Ya kayak sekarang Mas Arul masih tidur kayak ini kita di sini membacanya. Ya, jangan lupa subscribe ya. vlog, Like, comment, dan subscribe, share ke teman sanak video anda. Terima kasih. Selamat pagi mantan tukang tipu-tipu Anjing Bangun tidur dapat mie goreng Siapa bilang dingin Kopong, kopong, kes Kopong, kes Kopong, ibu Terlalu mau Siapa yang ngomong? Lenggung ngomong apa yang ngomong ini? Itu Gunung Ciremaya? Iyo cermai terus. Ciputat. Bro sebelahnya Bromo. Bromo. Yang itu Arjuno. Sebelah lagi Sumbing. Oh. Yang di belakangnya merapi. tuh. Ya, ya. Kalau ini gunung apa ini? Kalau gunung kembar yang mana? No no dari gunung berapi penerangan gunung kembar Cok. Enggak. Oh ini enggak ngerti berarti. Iya, iya. Ngerti. Tidak bermain perempuan. <laughs> <ntar, laughs> Namaku jelek. Buka pertanyaan cow. Ini kan kan? motor, motor nggak ada lalu. bentuk, cuk Tuh. Ini cuk oh. ini, ini tukang steam nek. nangis lihat ini Tukang steam nangis <laughs> lihat motor nih. Tukang steam. Mau nyuci gimana? Perasaan off road nggak ini yo. Iya. Tapi kotornya. Gila. Off, off road cuma berapa jam tapi kotornya gila. nah ujubilah anjing dinginnya cok. Anginnya nih gak tahu tadi malam cok berjuang hidupin api. Kita <laughs> bilang dingin. Anjing. Suaranya enak gini ya, beda sama WR ya, harganya aja beda. suaranya membuat ginjalku bergoyang ginjalku ber berkata jual saya, jual saya, jual saya satu aja, satu aja cukup, satu aja cukup <laughs> jual ginjal, jual ginjal, jual ginjal oh, dua, mati. beli haski, beli haski, beli haski udah beli haski sakit, mati karena ginjalnya tinggal satu tapi kalau beli haski sih gak semal itu sih kataku kan haski kan, kan anjing kok kan? goblok <laughs> enggak, jual ginjal, beli haski masih ada sisanya ada. beli, ginjal, Udah, ginjal, iya, lagi beli ginjal lagi beli ginjal bekas lagi ginjal rongsap nah, kita pulang satu semorin tarcok orang-orang sanmori pada bersih semua yuk ini dari mana mana baju lumpur semua eh sarung tanganku di mana nih? itu sama sarung tangan Doris oh angin hmm. aku semalam gelisah cok kaki kena angin dingin bukan kena angin kena apa nyentuh bawahnya terpal aku ngeliat sebelah pakai celana panjang sebelah pakai sarung aku sendiri pakai celana apa kalau dibilangnya apa celana cewek apa, apa? celana kolor bukan kalau cewek apa celana pendek hot pants hot pants ajarin bahasa Jawa namanya kulot kulot iya kulot kulot apa kolot ini kulot namanya oh coba saja coba sih coba gue coba kulot eh di Jakarta ngomong enggak kemas kulot lah kak ono wuih mas ini nasi padang nasi padang kok bentuknya kayak mie goreng nasi padang ikan tongkol yang dipandang kegedean konci konci <tik> <tik> guys kulot <tik> kata aku ya oh. ini si kelot kaget <tik> uh pemandangannya coba uh itu gunung gunung apa gak tahu di bawah ya terjun suaranya dari tadi malam berisik mana Semeru itu keluar itu di atas Tuh, baju. Udah gak ada bentuk baju. Lumpur semua. Oh, Sanmori. Jadi ini ceritanya Sanmori ya, Mas? San Mori. hari Tapi minggu. Ke gunung. Gunung lah. Tadi ceritanya ke gunung sana ya, Mas? Ya. Karena, cuma karena dua ini bannya ga memungki, memu, memungkinkan yo ya. Apalagi yang merah itu. Uh, tuh, liatin bannya tuh. Malah pengennya ke Bromo sana. Uh, udah bulat. Tutup. Ke Bromo no. Tadinya mau ke Bromo juga. Cuma tutup. Terus mau kesana. ke sana. Ke Gunung. Uh. nggak gunung-gunung lincing sana ya. Yo. Yo. yo, sana. Nah, jadi akhirnya putar balik. Jadinya ke sini. Nah, uh. Jadi ini bentar paling turun jam-jam 9 lah. Itu jam-jam sepuluh. -jam Uh, kapan lagi coba. Sekali-sekali ya kan. Ke hutan sanmori Ini gimana cara naik hamoknya cu. Putus gak ya? Takut putus. Badanku berat cu. Kalau putus bahaya. Aman. Untung kuat hamoknya. Menahan beban. Berat badan dan berat dosa. Cuk, hampir jatuh. Wuhh. Enaknya gini ya. Coba di rumah kayak gini Ah Tuh Oh Cuma nih kalau malam tadi Malam tuh dingin anjir Tidur tuh gelisah ah. Ceritanya ngekem tadi mas Dari situ ntar Masuknya. Aduh anjing hampir berjatuh goblok oh <laughs> Hampir jatuh Jadi itu jalurnya tuh Naiknya tuh dari situ tadi Naik ke situ tuh jalurnya sebelah situ. Iya. Itu, itu ada jalur juga dua tuh jalur sebelah situ. Cuma itu kayaknya jalur downhill katanya. Buat downhill kalau motor lewat sini. Kecil kalau buat downhill mah jalurnya. Ini motor agak gede. Ini gunung Gunung Kalindra yo? yo. Iya, Gunung Kalindra Eh, bukit, bukit Kalindra, gunung bukit. Bukit Kalindra tadinya mau ke gunung sana tuh, tuh gunung Lincing. Cuma tadi malam jalurnya tuh tinggi kan, lumayan apa, lumayan jauh. Terus jalurnya juga basah karena habis hujan, tanahnya. Terus karena dua motor juga bannya udah botak, jadi ya udah diputusin putar balik karena kayaknya nggak akan bisa. Kecuali kalau jalurnya kering, kering mungkin ya masih bisa. Jadi akhirnya kita di malam putar balik, kita ke sini aja ke Bukit Kalindra. Cuma ternyata semalam jalurnya juga lebih parah, malahan yang Bukit Kalindra ini cuma pendek, gak apa nggak tinggi kayak gitu, maksudnya deket lah, deket tapi emang jalurnya lebih parah. Kalau itu jalurnya jauh. Tadi malam tuh yang Kalindra itu jalurnya tanah merah terus kena hujan, kan habis kena hujan. Jadi air tuh mengalir, apa mengalir dari atas cuk. Jadi motor tuh, aduh, bukan dinaikin lagi, malah didorong. Jadi nguras tenaga. Pokoknya mah, malam minggu semalam tuh banyak cobaan. Ah, jatuh 4 kali tadi, tadi malam. <laughs> eh, nggak apa-apa lah. Itu tinggal nanti turun, cuci motor. Terus udah, balik. Ayo hey guys, kita pulang guys. Kita pergi bawa WR, pulang bawa Husky. Mas, kunci kontaknya mana mas? Oh, <tuk> tak buang ya. pakai kunci kontak ini. Udahlah. Udah capek aing, Udah nggak ada tenaga. Lemes badan semua ini. Standar nih. Tangan. Tangan kram, Lurus ini. Uh, balik Turun cuci motor balik. Turun motor, terus pulang. Aduh, aja Pergi udah kering nih jalurnya semalam tuh air ngalir semua cok basah jadi susah tutut tari tut tutut tut tutu, tutu, tutu, tutu. dulu. karena kalau nggak nah, apa kalau nggak langsung dicuci nanti tanah tanahnya ini kering keras. kalau keras malah susah dicuci. jadi mumpung masih lembek, ayo kita cuci. hai ada mantan guys. mantan lagi dikurung ada ya teman-teman ini kita udah selesai ya jadi habis dari Bukit Kalimba ini disini C di motor itu ada KLX biru nggak, nggak ada VR ada ya, Bang Arun ini ada Cifar ada Bang Ridun disini halo guys bahasa Indonesia iya bahasa Indonesia aku dari tadi Ya ada Bang Doris ya itu ada Bang Arun Bang Arun jangan lupa subscribe ya Lagi basah baca nih, nih teman-teman Lagi main air nah, Ini jangan lupa saya bang hijau motovlog, Tuh. saya saya juga ada saya numpang promosi ya bang bang Ari. saya disiram guys pakai air <laughs> oke okay, lanjut sekarang kita mau pulang ini motor udah bersih oh. udah gampang tadi mau gampang dicuci karena masih basah sebenarnya kalau nunggu besok nanti keburu kering tanahnya jadi susah dicuci udah jadi langsung aja dicuci sekalian sama ini nyuci baju semua tadi sarung tangan baju celana semua karena panas ya kan langsung kering cuk ditinggal cuci motor dijemur eh langsung kering ini harus pagi sampai di rumah kita benerin sampai di rumah kita ganti supermoto lagi karena ulang wow.